Itu ada pengantar tujuan diskusi, itu sudah saya sampaikan, coba di atas berarti tujuan diskusi tadi, dan ini tujuan dari diskusi nanti, pandai dengan mendiskusikan juga tidak lebih warga sekolah terhadap kulit di masa yang akan datang. Nah kemudian, sebenarnya ini ada lima guru, ada lima siswa, itu sendiri seperti itu, tapi sisanya tidak apa-apa, hanya untuk guru dan bapak, sudah mewakilkan. Selanjutnya ini di acara nanti yang pertama itu mengangkat tujuan diskusi, kemudian yang kedua merumuskan kalimat perumpahan dan melihat visi sekolah, kemudian yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskus mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, yang kelima penutup. Maksudnya begini, Mbak Ridho, ini nanti langkah-langkah yang dilakukan oleh partai. Pak Tri ini sebenarnya hari ini sedang proses belajar, belajar untuk memfasilitasi, untuk membuat visi sekolah. Nah visi sekolah itu dari mana dan bagaimana nanti Pak Tri yang akan menjelaskan. Nah visi tersebut nanti digunakan bisa, sebelum saya melihat itu Pak Tri ini sudah memiliki visi, visi seorang diri pendidik. Nah sudah membuat visi diri pendidik. Nah, pengembangannya untuk berkenaan dengan visi sekolah visi sekolah nanti kalau yang sudah terjadi nanti itu nanti terjadi pandangan terjadi diskusi dan menghasilkan visi nanti bisa untuk refleksi terhadap visi sekolah di tempat pandangan bekerja <tuh> menjadi sebuah refleksi tetapi hal tersebut tidak mungkin terjadi tanpa pandangan aktif nanti di dalam acara diskusi tadi. Kalau ada yang ditanya memberikan masukan dan memberikan apa, tentunya Bapak Ibu diharapkan untuk memberikan masukan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mewujudkan impian-impian yang bersifat Ini harapan kami di situ. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf saya memakai sengat. Karena hari ini saya sendiri sedang posisi tetap di dalam badan. Cuma untuk di-baru-baru-baru mudah jadi saya pakai cengkel Nanti tak lupas khas foto malam enggak Giga Karena sekarang kalau ini aksi nyata, kalau aksi nyata nih saya malam hari. Sekarang jatuh kebarannya malam manusia, jadi itu harus aksi nyata ini dari saya para lebihnya mohon maaf terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi kami melanjutkan kepada paket kepada beliau pak sekolah untuk memberikan terima kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi untuk program guru pemerintah dan yang berarti kalau Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini yang pertama kita lupa kita dapatkan sekurah-kurah hari ini dan tidak lupa salam-salam selamat datang selamat datang bapak yang dihormati hari ini ada bergabungan untuk CGP Angkatan 7 terkait dengan uh, materi, visi, dan misi. mulai ya, ini adalah salah satu dari uh, tugas sebagai kepala sekolah bersama stakeholder dan uh, semua warga sekolah untuk menyusun visi-visi. Jadi alurnya nanti memang eh, JGP ini disiapkan untuk menjadi calon kepala sekolah. Sehingga nanti pada akhirnya setelah selesai ikuti program ini sudah mampu untuk bisa menjadi seorang leader yang mampu membuat atau dan merencanakan membuat visi visi yang yang tepat dan sesuai dengan kondisi sekolah. Saya sendiri juga di sini juga belum belum sempat untuk intinya masih mengalir mengikuti yang jangan naik moyang masih uh, kurikulum biasanya ya copy paste jadi sedih masih visi misinya masih yang dulu-dulu zaman itu, zaman tahun berapa itu disusun visi-visi itu sampai sekarang sudah belum. Uh, mungkin karena ragu, apakah ketidaktahuan atau uh, rasa takut padahal ini mengubah visi-visi, padahal memang harinya yang namanya visi misi itu selalu berkembang, mengikuti kondisi nah ini mudah-mudahan nanti bersama uh, cgb ya bisa membuat perubahan bersama-sama untuk mewujudkan dan membuat mimpi dan mewujudkan mimpi yang berupa visi misi ini memang kelihatannya sepele visi itu apa misi itu apa memang kalau kita betul kita terapkan jawab itu hanya sebagai apa pemicu mau maupun sebagai apa harapan yang akan ingin kita capai ke depan apa mau yang apa yang akan kita inginkan. Itu terima kasih nanti mudah-mudahan pertemuan ini bapak buat semua termasuk bapak ibu semuanya untuk bisa belajar bersama terkait dengan program guru bergerak dan juga ikut kuka bapak ibu guru atau pelajari nanti bisa ikut, Untuk ini coba guru, bukan janganlah nanti yang ini yang yang caranya yang terusik yang mudah, nah nanti bisa mengikuti guru penggerak ini syaratnya tidak harus asn semuanya bisa ya jadi untuk bisa uh, berkolaborasi bersama-sama untuk belajar untuk di program itu saja yang saya dapat saya sampaikan dan nanti dilanjutkan sampai usai dan bisa beri manfaat buat kita semuanya untuk bisa bersama-sama menambah pelaman dan ilmu buat kita semuanya bagi saya, apabila dalam mendampingi, dalam memfasilitasi, dalam apa, me, me, apa menyediakan dan sebagainya kebutuhan yang namanya menghadirkan, ini memang membutuhkan ekstra sehingga apabila kurang maksimal, saya sendiri menghadirkan, menghadirkan, dan ya masuk Bapak Ibu semuanya sebagai um, mitra mitra emas Jawa untuk bersama-sama membantu untuk terlaksananya program Itu yang dapat saya sampaikan banyak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya dulu sampai di akhir. Besar. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. warahmatullah wabarakatuh. yang saya lagi bapak sebagai praktek saya, bapak ibu, dan bapak ibu semuanya hanya mengucapkan terima kasih tidak bisa membahas apapun karena banyak sekali merepotkan jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan menjawabnya pertama, maka kita menjadikan rasa puji surat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga hari ini kita berkumpul lagi kalau kemarin tanggal 17 kita sudah budaya positif sekarang, hari ini saya mencoba pelatih sama Bapak Ibu menyampaikan atau membuat visi Eh visi ternyata, visi itu tidak hanya untuk sekolah saja Tapi guru itu harus mempunyai visi Selamat serta salam dihadirkan kepada Nabi Muhammad Salam Alhamdulillah Salam Alhamdulillah Salam Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati Pertama, saya mohon maaf Bukan maksud saya untuk menghubungi tidak Tapi saya hanya sharing apa itu yang disebut dengan visi bagaimana caranya membentuk visi terus nanti apa keuntungan kita membuat visi saya yakin untuk membuat visi itu ya mudah mudahan sulit karena kita menuntut walaupun tidak jadi kepala sekolah tapi harus bisa membuat visi saya tidak berpikiran sejauh oh nanti jadi kepala sekolah tidak tapi setelah saya mengikuti guru penggerak ini, ternyata visi itu penting untuk setiap guru karena bisa membuat motivasi bagaimana cara mengajar ke siswa yang dihadapi Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya nanti memaparkan visi, ini sedikit ada puisi, puisi dari Sukarno, ini termasuk visi atau ide nanti digantikan. Aku melihat Indonesia karya Sukarno. Dengar Buka. Mantai hai, hai, Aku mendengar hai, hai, hai, hai, hai, hai, Aku hai, hai, hai, Indonesia aku pun ku yang mendengarkan aku mendengar indonesia Jikalau aku mendengar lagu oleh kamu mau pun aku pun mendengar lagu oleh kamu dan lesio dari maluku aku pun mendengar di indonesia lebih pilih yang pagi jika aku... Mendengar bu persitu menyanyi pawai yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar bu aku mendengar Indonesia. Aku di darah ini menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar. Juga bisa dikatakan visi Ini visi itu juga bisa dikatakan Dari puisi Lewat kata-kata, lewat tulisan Lewat lagu, visi kita Ini ternyata Dari sekian banyak kata-kata itu Sukarno mengatakan Mempersatukan bangsa Indonesia Ada Papua, ada Aceh Dan yang lain, ini juga bisa dikatakan Dengan puisi Nah Bapak Ibu yang saya hormati Nah Visi kali ini, ini visi murid di masa depan Ini yang berkaitan dengan filosofi Ki di Dewantara. Yang kedua Inquiry apresiatif atau canvas budget yang kemarin budaya positif saya sampaikan itu Yang ketiga, nilai dan peran guru penggerak Itu terus seperti saya itu mempunyai visi apa dan yang ketiga, visi murid di masa depan harus apa? Merdeka belajar dan profil belajar Pancasila. Diberikan dengan itu. Nah, keterkaitan visi guru penggerak dengan pemikiran yang terdewantara, saya harus sejarah dengan filosofi kehadi bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun. Segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini yang diharapkan kita seperti itu. Sehingga dalam menyusun visi pelajaran, guru harus berfokus pada murid agar murid dapat berdoa sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, Ketor -ketor visi. Peran guru. Yang pertama berpihak pada murid. Yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, kolaboratif dan inovatif. Peran guru menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi kut bagi guru lain, mendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan murid dan membangun komunitas praktisi. Ini contoh Komunitas praktisi kecil kita adalah seperti ini Terus untuk visi Visi guru penggerak atau visi guru Harus mampu mencerminkan nilai dan peran dari guru tersebut Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila Nah, setelah kita mendapatkan profil Atau visi guru yang sesuai dengan pelajar Pancasila Yang diharapkan apa? Guru mampu Atau memiliki nilai dan mampu Menerapkan peran sebagai Guru di sekolah masing-masing Kalau -masing. saya guru penggerak Berarti saya bisa menggerakkan praktisi Di sekolahan Yang kedua Visi guru Diharapkan sesuai dengan Inquiry, apresiatif atau Bagja Apabila guru mampu atau memiliki nilai dari penerbangan peran guru Di sekolah masing-masing Maka akan mampu membutuhkan visinya Visi tersebut akan tercapai bila Pertama terukur Yang kedua konkret Sistematis dan terencana Karena visi tidak, tidak semudah membalikkan tangan Ini visi saya Ini tidak Tapi perlu didiskusikan bersama murid Di kelas masing-masing Nah setelah itu jadi diusahakan diusahakan nanti disampaikan ke kepala sekolah terus nanti juga bukan bersama-sama seandainya bagus diterapkan ke sekolah kita terapkan bersama-sama ini menjadi visi sekolah nah dengan demikian rancangan yang disebut dengan tinjaui apresiatif dengan tahapan yang bernama baca baca apa sih nah yang pertama kita tinjaui apresiatif Inquiry apresiatif Sering disebut dengan IA Adalah manajemen perubahan Yang kolaboratif Dan berbasis kekuatan Nih, terus untuk IA Dapat dimulai dengan mengidentifikasi Hal baik apa yang telah ada Di sekolah Sekolah selama Datang tempat waktu Itu sudah baik Kita ikutkan atau kita pertahankan Membuat sampah di tempat sampah Untuk anak-anak dipertahankan Bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan Dan memunculkan strategi Untuk mewujudkan perubahan Ke arah lebih baik Nah Inquiry apresiatif Bagja Itu ada 5 Yang B Akronimnya dari Bagja B itu buat pertanyaan Kita yang pertama buat pertanyaan Disampaikan ke Siswa, jangan ambil pelajaran Pelajaran apa yang baik Untuk visi kita Yang D, dari mimpi Apakah visi itu Di masa depan Bisa dilaksanakan D, jabarkan rencana Rencana kita apa Yang akan setelah visi itu jadi Rencana kita selanjutnya apa Terus yang A Atur eksekusi kalau sudah BADJ Kita sepakati, baru kita eksekusi Kita jalankan visi kita Jadi misalkan kalau kita kakaknya seperti ini Dari kelima Apa? baca ini, misalkan nanti visinya akan tersampai Nah, ini visi saya Bapak Ibu Yang saya terapkan ke anak-anak Yang didiskusikan bersama siswa tapi, nah, ternyata visi sebanyak ini menurut dari pendidikan berbundang masih terlalu lebih berlebihan Karena minimal 6 kata, 6, 6 kata tidak sebanyak seperti ini Ini saya, visi saya seperti karena anak-anak saya suruh nulis Coba aku kepikiran apa, kepikiran apa, kepikiran apa, apa, saya kumpulkan, saya lakukan jadinya visi seperti ini yang pertama, mewujudkan murid yang berakhlak ini bagus saya tulis. Mulia, menguasai intelek mandiri, berkarakter aktif, kreatif, dan menyenangkan dalam pembelajaran serta memdayakan murid dalam peneramatan dan pelestarian lingkungan hidup. Itu semua bagus, tapi ini terlalu panjang. Nah, paling bagus bagaimana? 6 kata. Ini kemarin saya konsultasikan ke instruktur saya. Kalau seperti ini bagaimana Bu? Itu bagus Pak. Tapi itu terlalu panjang akan dilaksanakan. Bagusnya seperti apa Bu? Nanti akan saya tampilkan. Setelah ini, jadi ini tidak saya buat. Saya izin sama fasilitator saya Bu. Mohon ini tetap saya ikutkan. Karena saya menghargai hasil dari kerja anak. Gak apa-apa silahkan diikutkan. Tapi saya mohon. Visi Bapak di singkat atau diperpanjang. Jadi untuk padanya seperti apa saya akan tampilkan. Nah, yang diharapkan setelah membuat visi itu jadi kita bisa melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan yang religius, terampil, kreatif, mandiri dan menyenangkan. Nah, dari hal ini. Ya, nah, ini Bapak Ibu. Yang sudah saya ringkas, oke? sudah saya konsultasikan ke fasilitator saya. Visi guru penggerak saya adalah terwujudnya peserta didik yang religius, mandiri, kreatif dan berkebinekaan global. Nah, kenapa kok di sini cuman peserta didik yang religius? Kita bandingkan dengan yang pertama di Bapak Ibu. Jadi di sini ada mengajarkan murid yang mulia, kreatif menyenangkan dalam pembelajaran serta membujukan murid dalam pengetahuan dan pelestarian lingkungan hidup. mewujudkan murid yang berahlak mulia. Kalau mulia ini kalau dijabarkan terlalu panjang, tapi seandainya saya menuliskan hanya sedikit terwujudnya peserta didik yang religius ini sudah mencakup semuanya. Nih. Terus mandiri, kreatif, mandiri hati, terutama masukkan dan berkebinekaan global. Kenapa saya hanya berkebinekaan global? Ini mencakup semuanya yang ini, menyenangkan dalam pembelajaran serta budaya kulit dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup kalau disingkat, ada juga berkebinekaan global. Kalau global ini sudah ada intek, ada teknologi dan yang lain, modern, lingkungan hidup juga. Jika saya mengambil kesimpulan, visi saya terwujudnya peserta didik yang religius, mandiri, kreatif dan berkecimpungan global. Global ini adalah apa? Bisa laptop, bisa bermain HP, ya kan? Informasi apapun dia menangkap. Ini yang saya maksud seperti itu. Jika saya berkesimpulan. Visinya ini. Nah, ini penjabaran visi saya religius. Murid mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaan beriman, bertakwa, berTuhan Yang Maha Esa dan beralat mulia Baru saya jabarkan. Setelah saya mendapat visi, baru saya jabarkan ini. Alat beragama, alat pribadi, alat kepada manusia, alat kepada alat, alat negara ini revisi Yang kedua mandiri. Saya menjelaskan ini. Murid mampu mengelola dirinya sendiri, entah pikiran, perasaan, tindakan untuk mencari tujuan pribadinya atau tujuan bersama. Pemahaman diri dan situasi dan regulasi diri. Ini arti dari mandiri. Terus untuk yang ketiga kreatif. Saya menjelaskan setelah jadi visi, saya baru menjelaskan. Apa yang dimaksud dengan relatif? Saya mendapatkan murid mampu memodifikasi menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungan di sekitarnya. Apa menghasilkan gagasan orisinil? Tidak jiplak. Karena kebanyakan, mohon maaf, kita yaitu yang dikatakan di Bapak terpaksalah, paste karena kalau kopi pasti ya mudah tapi kita tidak bisa bertendang Yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang konsumil Memiliki keluhusan dalam mencari alternatif solusi permasalahan Ini yang penjabaran kreatif saya Terus untuk berkembirikan global Murid mampu berinteraksi secara positif antara sesama Memiliki kemampuan komunikasi interkultural inter serta mampu memaknai pengalamannya jaringan majmuk sebagai kesempatan pengembangan dirinya, yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebiriak dan berkeadilan sosial. Nah ini urutannya atap ini. Jadi tidak saya jelaskan, tapi hanya dari sekilas visi dan penjabaran. Ini cara-cara visi saya Yang pertama adalah saya serahkan ke anak-anak untuk menulis sesuatu yang bagus Baru kita simpulkan visinya Nah setelah itu selesai, baru saya gabung-gabungkan Sehingga terjadilah visi ini Nah artinya apa? Artinya di belakangnya Tidak tidak langsung ditulis seperti ini Pertama ini Ini terlalu banyak Nah, nanti untuk bapak ibu di sini adalah kita bersama-sama bapak ibu semuanya kita berlatih membuat visi. Saya berlatih membuat visi. Saya tidak. Bapak ibu harus jadi tidak. Tapi kita bareng-bareng nanti bareng-bareng membuat visi. Seandainya visi nanti kok bagus, kita nanti sampaikan ke bapak kepala sekolah. Bapak kepala sekolah. Menurut Bapak Prasional, visi ini bagus tidak? Kalau bagus, bagaimana kalau, kalau kita rekomendasikan Visi kita, kita buat seperti ini Kita laksanakan seperti ini Karena memang praktisi perubahan, ya saya harus bisa menggerakkan ini. ini Nanti Bapak Ibu, saya coba Saya kasih pertanyaan yang berupa ubah nanti silakan dijawab bersama-sama kalau sudah jadi dikelompokkan kalau sudah dikelompokkan terus dibuat seringkas mungkin nah itulah nanti akan jadi visi bapak ibu semuanya oke, okay. ini satu coba untuk membagikan di nah, disini ada kalimat rumpah cita-cita untuk murid Baca, apa? -apa. murid-murid yang. Ya, di pang, Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? ingat Bapak Ibu, ingat bagaimana mulut kita itu Manja, <laughs> nah, jawabannya, kalau jawabannya masih oh. panjang jawabannya masih panjang oh gue mau panjang boleh kalau enak, enak apa enak nanti <laughs> bisa setelah <laughs> dari rakyat semua <laughs> bisa juga mulai dari satu setelah jatuh dari banyak saya Oh, Ya, lagi Oh, ibu, saya punya contoh ini Saya murid-murid yang berpikir kritis Mampu berinovasi, memutuskan perancaman Serta yang baik Berarti panjang. Saya melanjutkan dari Mbak Yulfa. Ini saya mau simple. panjang. saya ini. Jangan sampai kalau Bapak Ibu kepingin punya murid seperti apa? Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah saya percaya anak-anak yang unik yang memiliki keistimewaan dan bakat terpendam. Nah, ini bakat terpendam. Nah, sekolah saya Mengutamakan pendidikan karakter yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ini sudah terjanji kalau sekolah kita. Baru kita jangan tanya Pak Mas Ini sudah kita selesaikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terus kemudian di sekolah saya, saya jawab betul bahwa mereka harus mengutamakan budi pekerti ilmu tanpa ada tiada artinya. Harus mengutamakan budi pekerti. Ilmu tanpa ilmu tiada artinya. Belajar nah, nah, apa? Alang ilmu bila sajarin, eh, alang ilmu bila ngamalin, kasihajaran. Itu artinya. <laughs> nah. <laughs> saya nggak punya bis law itu kalau. Itu. Nah yang ke lima, kita warga di sekolah ini yakin untuk penuntut agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setingginya sesuai kontrak dan potensinya. Boh tidak kata, -kata berdimana saya loh baik waktu ketemu yang baru. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak itu unik memiliki potensi dan bakat yang berbeda, maka perlakuannya juga berbeda. Ini kata-kata saya seperti itu. Nah, sehingga saya bisa menghubungkan visi saya yang tadi itu ke jadi visi ini. tidak sampai di sini, ya? Ini contoh kalimat perubahan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggabungkan kata-kata Bapak Ibu menjadi visi. Hai, oh, nah, siap ongkir untuk unik semua pasti bisa. Kalau kita mau usaha, murid juga kita sadar bahwa semua anak mempunyai kompetensi. Ini contoh lagi Gajah Magda Gajah Magda juga punya visi Saya tidak akan Makan buah pala Sebelum nyatukan Nusantara Kalau tidak salah seperti itu sebulan, ya, Itu juga disebut Visi 3 ya, Oke nah. Sekolah. Wah, kita di, sekolah. <tuk> di sekolah kita keluarga di sekolah yakin memaksamakan paham bukuan kita dan warga di sekolah ini paham. Kita dan warga di sekolah ini paham. Kita dan warga sekolah kita dan warga di sekolah ini paham. Kita pasti bisa mencoba <gulah> kita kita pasti bisa kita, kita dan warga di sekolah ini untuk ini yakin ini Ya, Bapak <sempati> <sempati> <tratRIS> <wallet> Ibu <motivo> bisa menyampaikan pendapat para ibu. Siapa nama ibu? Oh mbak Usta. Di jauhan dinama. Nanti sih pegang dulu. Oh, Nanti jawabnya dulu. Kan Bapak Ibu silakan menyampaikan pendapatnya dari tulisan tadi apa yang ingin diinginkan Bapak Ibu terhadap siswa-siswa mancingan -siswa sesuai profil pelajaran Pancasila. cuma progress telah paham penerus bangsa Paling elek. Paling elekke nggain menyampaikan pendapatnya dulu. <tuk tangan> pak Suker. Ini seperti apa? <tuk tangan> Suha, pak <tuk tangan> Jadi, sama di Di nanti. Ya, ya sama ya. <Después2> dari lima yang di kami dabei, kami seperti ini. Nomor 1, kita membimbing murid-murid yang cerdas dan Ya, sama. Kita saya nomor Murid adalah anak yang memiliki eh, keistimewaan masing-masing. Yang eh, dan di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan budi. Ya, sama. Murid sama. di sekolah kita sadar betul bahwa tingkat kecerdasan anak ya, juga. Ya, ya. Eh, kita warga ya. di sekolah ini yakin untuk dapat mengantarkan siswa mencapai cita-citanya iya. yang terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bakat setiap anak tidak sama itu ya mungkin gambaran saya seperti itu Jadi Pak Sutir menginginkan murid sesuai pelajaran secara yang seperti itu Oke okay? dari yang lain Bu hampir sama Pak Anya bedanya yang nomor dua. kalau saya kita percaya bahwa murid adalah unik semua pasti bisa kalau kita mau berusaha oh berusaha ya nah, itu juga bisa banget sih nanti iya ya. lainnya hey. sudah agak anu ya mirip, mirip. Ya, walaupun hey. tidak kata-katanya persis oh, ya iya kalau dulu kita juga. Hingga sama tidak bisa Bu Ulfa Jalan. Itu kan namanya lain. Bunita. Nggih sama, Pak. Satu sama. Bunita ngerti? Sama. Sama, Sampai ya. semua. Sampai. Sekarang tugas Bapak Ibu. Itu kan sama. Nggih. Sekarang silakan buat visi dari semua itu. Disamakan. Tidak terlalu panjang, hanya 6 kata saja. Nah, jadi ujar kan enam kata saja. Diusaha, kertas, Silakan pendengar bisa bergabung. Silakan saudara bergabung. Diskusi, Cedas. diskusi. diskusi ini nanti akan jadi visi pendengar masing-masing di kelas masing-masing. nah tentunya visinya sama. Bear, karakter berakhlak mulia anak di mulia dalamnya karakter inovatif, <Sedibati> inovatif kreatif, <Sedibati foi -tibati> menyenangkan, positif. Geroboh peserta didik ya serta di di bahasa yang religius, religius. diri Mere religius kan. ngaji ji. Kan tapi kan kalau punya ilmu ya religius kan penting pendidikan menunjang juga. Budiluhur maksudnya religius. Orang yang orang lah beda yo pembentuk karakter religius kan dari agama di rumah. Ya, kan ini. Ya. Berarti enggak mengarang agama itu yang religius. Berarti ya mendiri yang religius cerdas dalam akademik dan perilaku etik Oh, oh, ya cerdasnya berarti ahlak mulia nih semua, cerdas dalam, agak cemberutan, karakter eh, bukan <tunna> live <tunna live> pak, <play ArmyEh> ini kok sih, keris ini kok di kan nang menu masukin nang karakter Karakter. pak dan Bapak Ibu. Coba ada yang mau bacakan? pameng nggih calon kepala sekolah ya Pak Sukrar eh Wah, wow, tapi ini enak, tapi sepuluh Aku sepuluh enak, puluh-puluh Pak, Pak dulu Pak Sukir dulu Pernah itu tambahin, kayak tambahin Gak banget Gak banget Enggak, oke yang tak longinya tuh Apa? Tak longinya, gue Tapi udah sama Ya, gak apa-apa Siap, Pak, siap Besar, sama-sama besar yang mandiri ini 6 kata yang kita pilih akhlakul karimah sih kan artinya budi pekerti Oh. mulia kan jujur ya jujur dia ya. Okay. Ya, ya. mulia buat jujur bukan bukan bukan bukan ya, artinya artinya enak indonesia banget amat anak harapan lah banget ya oke mandiri mandiri masuk mandiri masuk di dalam karakter Punya ikan apa, yang mandiri. pusat pusat pusat. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. apa Kreatif, inovatif <laughs> Ino masuk, <laughs> masuk karakter. kreatif. masuk Kreatif, kreatif, nah. Nah. Nah. Jadi, ini. Ibu, Saya menuliskan visi sekolahan. Ini seperti ini. Modern. Upayakan Oh, oh. Oh. Oh. Oh. yang bisa mewujudkan Persatian hanya Allah oh, kita hanya bisa berencana. Terus terus dan itu kan, Oh, di oh, di oh, di oh prestasi santun dalam santun dalam gue SD prestasi santun kita dan nah. tambahin kira-kira apa? kira-kira menurut ibu? Kira -kira bapak ibu, yang visi kita ini sudah mencakup dengan yang kita harapkan sesuai profil pelajar bangsa atau belum? ini mengupayakan sekolah terpercaya di masyarakat, berakhlakul karimah, berkarakter, unggul dalam prestasi dan satu dalam perilaku. Insyaallah sudah. Insya ya, Allah bersantun dalam perilaku perlakukan termasuk uh, itu berbudi, berbudi luhur. Berbudi luhur. Ya. Nah kita bandingkan dengan visi saya, terwujudnya pes peserta didik yang religius, mandiri. mandiri, kreatif, kreatif, kreatif. dan berkebedaikan global. Niku gue gak nunggu Ini gue jarang nonton, budi luhur, aslake Nah ini, masuk religius nih Oh iya, tapi kan ujarikulah beda Ini yang kemarin saya protes sama bu, ini seperti itu Religi Oh iya, ceng Religius, religius kan, kaya menarangkan sholat duha Religius, religius. Nah, okay. misalnya dan sebagainya, nah, yang perti nah, Oh, mas religious. Religious. Pencahkanan. Pencahkanan. oh. Nah. oh mas masuk religius. Nah. Ah. Oh, oh, masuk Oh, berarti, oh termasuk religius berarti. alam bahagian, berarti bahagian dalam dunia. Oh, ya. nah, terus untuk yang mandiri Ini penjabaran saya ini Mampu mengelola diri sendiri Ataupun bisa bersama pemahaman diri dan situasi re Regulasi diri nah, Ini penjabaran saya Terus untuk yang kreatif ini Ini arti, arti visi saya ini nah, Yang diharapkan dari ini Bapak Ibu bisa membuat visi Juga bisa mengartikan visi yang Bapak Ibu buat Sehingga nanti dalam menjalankan visi ini seandainya ada yang banyak Udah banyak banget, ini yang gak banyak Nah, kiranya yang jauh ini Ini kerja sebagai karakter, buji tubuh, kreatif Menurut Bapak Ibu, sudah sesuai yang Diajarkan di SD kita, atau masih murah Tidak-tidak Nah, kalau kalau saya tidak berani merubah visi ini Karena ini visinya kepala Tapi saya punya visi, yaitu untuk memajukan di kelas saya Seandainya visi saya, kok nanti bisa dijadikan visi sekolahan Ini harus sesuai dengan kesepakatan bersama Saya, Bapak Persula, Bapak Ibu-Ibu semuanya, ini menentukan visi kita apa Nah, tapi sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila di sekolah itu belum Nah kalau sudah, saya hanya bisa merekomendasikan saja ya Pak tidak boleh berubah ini pak seperti tidak saya hanya perlu visi saya ini ya okay. terus nanti bapak ibu juga punya visi sendiri okay. nah saya tanya bapak ibu apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita cita kita untuk murid yang ini membayangkan sulap percaya di masyarakat beranggapan terima berkarakter unggul dalam prestasi dan satu dalam perilaku Oke. apa sudah sesuai? Insyaallah. E e menurut bapak ibu apa sudah sila, atau, menurut? Inge Inge Inge. Kalau menurut bapak maslah, gimana ini sudah sesuai dengan selaras dengan cita-cita kita untuk murid atau perlu ditambah. Kira-kira. Eh, Membayangkan? apa? visi itu kan kadang memang mengikuti e kondisi karena juga. karena juga sekarang cerahnya burung mestika di sana kan juga sudah ada berbagai kita ada eh religius, kemudian apa ya religius, <laughs> dan sebagainya itu, Tengah, Bum, ya, ya, ya nah, itu kan kalau dulu kan masih ada takwa, terampil kalau dulu, kan masih mengikuti kurikulum Ini yang berkait dengan kurikulum kita, di sana juga juga ada muara ke sana. Jadi intinya itu kan ada religiusnya yang punya dengan kebudayaan, kemudian ada uji peteksi, ada apa? kecerdasan intelektualnya, kemudian keterampilan. Nah, ini semuanya tercakup. Jadi antara religius, kemudian kemampuan pribadi kemudian keterampilan kemudian sikap ini kalau sudah bisa masuk semuanya artinya sudah terukam bisa, bisa dikatakan visi itu juga mencakup semua semua komponen yang ini ini ada pertanyaan satu pak ini yang harus dijawab bapak-bapak untuk memastikan visi saya kira-kira visi -kira saya ini bagaimana pak Terwujudnya peserta didik yang dari mandiri kreatif dan berkepentingan bukan yang ini kan tadi sudah dijabarkan juga di pengertian masing-masing yeah. ya jadi disitu kan artinya disitu juga sudah menyeluruh cakupannya religius apa saja mandiri apa saja berarti ini untuk visi misi ini juga dibuka Eh kemudian bisa direkomendasikan digunakan ya, ya, itu yang yang dikaitkan kalau yang visi yang ada di sekolah kita itu lebih lengkapi yang Lalu yang ini itu kan masih apa ya ini yang ini ya mengupayakan sekolah yang terpercaya di kita masih uh, apa pasti sangat luas ya, khusus terus, apa Terus, bahasa, bahasa, nah ini kan, ini kan, kalau ini komplit lebih nah, ya. singkat, lebih permanen, bahasanya itu sudah berlaku. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya dari pasukan sudah sedikit menyebutkan. Nah, kira-kira. Bapak Ibu semuanya, seandainya kita punya visi seperti saya ini bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira, setuju tidak ini? Bapak Ibu, bagaimana? Kira-kira, saya punya visi ini. Seandainya kita gunakan bersama-sama visi saya ini bagaimana? Terwujudnya peserta didik yang religius, mandiri. Kreatif dan berkebinaan global. Kira-kira bagaimana ini? Kita bisa melaksanakan tidak ini? Ini sudah Allah sudah mencabut dari profil pelajar pada semuanya sebanyaknya. Religiusasi apa, mandiri apa, kreatif apa, berkebinaan global apa sudah? Saya jadankan di sini Ini hanya jadankan saja, kira-kira Seandainya -kira, saya punya visi ini Kita laksanakan di sekolahan Itu kira-kira kita bisa tidak Visi saya lagi Insya, ya. Insya Allah Jika berusaha Insya Allah, bisa berusaha Bisa kan berusaha, berusaha ini pak hampir, visi saya insya Allah bisa dilaksanakan di SD saya Tapi untuk penentuan dan nyari, saya serahkan ke Bapak Kulak Kulak Nah, visi saya ini Kita laksanakan di kelas kita masing-masing Syukur-syukur nanti kok bisa menjadi gambaran visi kita di sekolah Seperti ini visinya Bisa digunakan, saya sangat bersyukur sekali Ternyata Visi dari ide Bapak Ibu semuanya Bisa dilaksanakan di sekolah Lalu untuk Selanjutnya Saya ingin Pendapat dari Bapak Ibu atau nanti satu orang atau dua orang, Ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa inisiatif perubahan Yang dapat dilancar bersama untuk mencapai visi sekolah? Tadi kan Bapak Ibu menyetujui visi saya ini Kira-kira agar tercapai visi ini Apa yang harus kita lakukan? Pokok dari Bapak-Ibu, kira-kira, contoh ya, satu pengen atau dua, kan. kira-kira yang, yang harus kita lakukan apa? Ini ya. ya, saya sudah punya jawaban, karena langsung otomatis bagi dengan yang menjawab. Anak. Ya, kan, kita lihat, lebih paham. Terus ini apa lagi? Kira-kira. Anak lebih bertanggung, berani bertanggung, jawab anak lebih berani bertanggung jawab. anak lebih berani bertanggung jawab. terakhir ada nomor satu. apa inisiatif perubahan inisiatif yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatif, ya, Atau jawab pertanyaan pertanyaan kedua pertanyaan kedua, apa kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah? Untuk memusulkan visi sekolah Apa kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk memusulkan visi sekolah? Dapat mudah apa ini? Bekerja sama Apa? Bekerja sama sama? Masuk nih? Eh? acara. Okay, punya, sahara, punya sahara. Yang terakhir apa langkah konkret yang akan dilakukan Untuk merealisasikan Rancangan prakasa perubahan Dan bagaimana Rancangan waktunya <SILENCIO> Apa langkah konkret yang akan dilakukan Untuk merealisasikan Rancangan prakasa perubahan ini Dan kira-kira waktunya kapan? Oh. Setiap pelajaran. setiap item itu sendiri-sendiri, maksudnya. Global per realisasi dari oh global oh, tidak perubahan. realisasi dari per item saja. Global kira-kira. Langkah konkret Bapak Ibu untuk memunculkan. Visi ini apa? Ya. Ya. Menimplementasikan eh, cara ini langkah mengaplikasi Langkah komplitnya <tuk> ini, ini jawaban real dari Bapak Ibu karena saya tidak pilih jawabannya <tuk> Karena ya, di itu. Nah, ya. nah, hati itu ada tapi ingin mengungkapkan yang nah, mengungkapkannya nah, ya, <laughs> <laughs> itu yang agak sulit. Itu tadi kami tidak bisa membantu apapun karena ini termasuk di sini kalau saya yang memberitahu juga salah, masa harus mengikat dengan warna yang sama. Betul, tapi di sini tidak boleh memberikan bantuan sedikitpun. Jadi ya memberikan bantuan deh, sama saja bukan visi dan bantunya. Kira-kira satu saja apa mau itu? Ya, ketika pelajaran sambil diterapkan, di <tik> menerapkan pertanyaan. Ya, melakukan pembiasaan. pembiasaan pembiasaan Biasaan. Ya, <laughs> pembiasaan yang? <mania mania. laughs> iya betul pembiasaan yang kaitannya dengan religius misalnya anak-anak mau sholat dua, wudhu kaitannya dengan pembelajaran baris di depan kelas dengan tutor sebaya gitu ya oke keluar melangkah keseharian. Terus rancangan waktunya. Apakah setiap hari tiap pagi Ibu setiap bulan setiap pagi setiap pagi. Setiap hari, hari, hari, hari nek setiap pagi tok njur pagi tok alir. Setiap hari. Jadwal <sick> yang sudah dirancang. <concer -�os motorcycle>,. Ya menurut <c tamu -hosnet> konsisten, continue, dynamic, dynamic continue konsisten yes. dan, okay. dan berat, terus Dinamis ke berubah terus terus konsisten terus terus Konsisten Sesuai jadwal. sesuai jadwal dan konsisten. Nah, pokoknya, itu. Iya. Sedinya buat setiap hari. Demikian nah, Bapak Ibu, dari hasil okay, diskusi kita, ini okay, okay. mohon maaf membuat mem mem pusing, izin <laughs> saya juga pusing karena memang Visi ini juga sudah perubahan yang sangat luas, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kesimpulan saya adalah Bapak Ibu Insya Allah sudah melaksanakan visi Bapak Ibu, tapi kurang tercover saja. Kalau bisa visi kita satu tapi tercover dan kita bisa melaksanakan. Dan untuk waktu yang kita laksanakan visi ini adalah. Kita konsisten dengan apa yang sudah kita buat Itu kesimpulan saya Mudah-mudahan bermanfaat Sehingga Pak, terus pulang, Yang dapat saya sampaikan mudah kemudian bisa membuat perubahan Walaupun sedikit perubahan Tapi minimal dari saya sendiri Terus nanti bisa melebur ke Bapak Ibu semuanya Walaupun sedikit Tapi coba Saya mencoba dari budaya positif Terus visi ini, walaupun palingnya Datang, nepet, tapi saya berusaha untuk mengaktifkan Ini mudah-mudahan saya tidak sombong, Habib buru-buru di sini sangat-sangat luar biasa Waktu datang, pulang, terus untuk belajarnya, saya masih kalah Yang Berarti ini tidak ada kalah, tapi saya masih perlu ya belajar dengan Bapak Ibu semuanya Sehingga hari ini saya menjadi guru pengganti. ini Saya sudah dilatih Bapak Ibu senior semuanya dari pulangnya, dari datangnya, pembuatan yang apa? Ini saya mengingat kembali review yang saya belajar gesekan. Tentunya yang saya jelaskan, kurang Saya kembali ke Bapak Afif. Saya ini bersama maimun mampu waktu akan. Terus jawab. Terus jawab. Terus jawab. Terus Terima, kasih, Pak Krici. Terima kasih, Pak mengapakan seluruhnya terima kasih sekali lagi untuk video. semua aja. dari tamu okay. tamu sekolah maupun <laughs> okay, bapak ibu guru yang sudah memberikan waktunya dan kesempatan kami untuk melaksanakan kegiatan oh. di video kedua alhamdulillah di kegiatan oh, ini bisi bisi dari pak tieno visi ya, belajar ya. visi, visi ini merupakan refleksi untuk dasarnya dan, ya, dan visi yang baru dengan visi yang lama nanti monggo kepada para kepala sekolah untuk berrefleksinya monggo karena untuk membuat visi sendiri kalau hanya sendiri masih kurang terutama jadi komite dan sebagainya untuk berubah dan sebagainya mau menambahkan mau mengurangi kasih serahkan sebelumnya kepada Bapak-bapak sekolah Tentunya nanti laporan dari teman-teman itu Nanti diambil lagi tulisan-tulisan Dari kelas 1 sampai kelas 6 Mungkin dinamaikan dengan klasik-klasik Biar nanti dikumpulkan dengan Taviano Diserahkan ke Bapak-bapak sekolah Sebagai ide manjakan Untuk memungkinkan visi Yang ada di kelas Bapak-bapak Lalu ini Untuk nantinya ke depan Mohon cendamikan Oh iya, mulut, mulut, -mulut, mulut. <laughs> <adil> okay. Although, itu ditulis di kembali lagi ke semua acara kerja dari Pak di Dari saya ini waktunya sudah mundur waktu yang sudah saatnya absen. <laughs> Dari kami, Pak Gwede, sekali lagi saya mohon maaf banyak waktu-waktu lagi, mungkin waktunya. Sekarang lagi... Saya yang... Hahaha, bohong sama dia. Ya. Sudah-sudah, Sel -selan. kami bisa teman-teman di sini, terutama Pak Priyono. Kami sudah terima kasih segalanya untuk melakukan berbagai macam aksi nyata, atau terbagi praktek baik yang dikirim ke YouTube. Saya terlihat sekali lagi mengucapkan banyak sekali terima kasih Pak Priyono. Karena banyak sekali orang yang melihat karyanya Pak Priyono yang nantinya menyebabkan sama teman lainnya itu Ikut minimal tiru, mencontoh hal-hal yang baik yang telah dilakukan Pak Priyono Untuk teman-teman, saya akan langsung menuju diri pada tahap selanjutnya Buka Bumilandi Bumilandi silahkan su Terima kasih sudah wallahul <tuk> muzaffir ta'ala ikal kon ta'ala assalamu